Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Bersama saya Aisyah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam baterai kamera. Kamera Nikon, Canon, kemudian ada Sony dan ada Fuji. Dan biar kalian tahu juga, macam-macam baterai ini kalian bisa pakai di kamera apa aja. Oke, okay? sebelum kita lanjut ke videonya, kalian bisa subscribe dulu channel Indonesia Kamera, like juga video ini kalau kalian suka.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 Nomornya NPFW50, tampilannya seperti ini ya. Oke, di sini kalian bisa bedain baterai Sony A6000 dan baterai Sony Handycam. Di sini, yang sebelah sini, kalau um, untuk mount logamnya, kalau buat mount logamnya, dia ada di tengah. Kalau dia ada di tengah, itu miliknya baterai Sony Handycam. Tapi kalau dia yang di pinggir seperti ini, itu miliknya Sony 6000. Perbedaan yang pertama ya. Dan yang kedua dari warnanya dan kemudian bentuknya. Lebih besar yang Sony Handycam daripada Sony 6000. Warnanya dia abu-abu. Kalau yang Sony 6000 ini dia warnanya warna hitam pekat. Kalau ini dia hitamnya abu-abu. Kemudian um, dia lebih besar bisa kalian lihat di sini ya ininya dia lebih besar daripada ini oke okay. dan bedanya seperti itu dan untuk baterai Sony MC 2500 atau Sony NX100 kalian bisa pakai baterai ini ini ada berbagai ukuran juga. Kalau yang ini itu dia yang ukuran kecil. Kalau yang ukuran besar dia ada. Kemudian ini ada baterai Sony MC 2500 atau bisa dipakai baterai Sony NX 100. Di sini ada NPF 570 nomornya. Kemudian um, baterai ini itu bisa dipakai di lampu LED juga. Jadi dia multifungsi ya biasanya itu lampu LED yang portable oke okay, kita lanjut ke baterai selanjutnya baterai Fuji Film. kalau baterai Fuji Film itu dia tampilannya seperti ini jadi baterai Fuji ini dia bisa dipakai di Fuji X-A3 atau Fuji X-A10 Fuji X-T1 ya ini sama baterainya jadi bisa memudahkan kalian kan gak perlu ganti-ganti baterai oke okay? tampilannya seperti ini untuk baterai Fuji ya bisa kalian lihat Oke selanjutnya kita lanjut ke baterai Canon yang pertama kita ke baterai Canon yang besar di sini baterai Canon kodenya dengan lpn 6 lpn 6 ini bisa dipakai di Kamera Canon 60 d Canon 6D, Canon 7D, 5D. Pokoknya, dia yang baterainya dia bisa dipakai di kamera full frame juga. Dan bentuknya seperti ini: dia ini beda sama yang lain. Dia bentuknya kayak setengah tabung, ya. Jadi, dia bentuknya setengah tabung. Bisa kalian lihat, meskipun nggak bulat-bulat banget. Jadi, bentuknya seperti ini. Dia besar sendiri ya, di antara baterai yang lain. Kemudian lanjut kita ke baterai Canon EOS Nah, kalau Canon EOS itu tampilannya seperti ini, tapi Canon EOS ini biasanya tuh, um, kalau kitanya itu kurang teliti meskipun sekilas seperti beda ya, kalau dia benar-benar itu beda tapi segelas itu sama karena dia bentuknya sama kayak yang Canon buat 1200D atau Canon dengan nomor kode LPE10 kalau yang ini tuh dengan nomor kode LPE12 jadi LPE12 ini untuk Canon EOS M kalau LPE10 ini dia untuk baterai 1200D jadi detailnya seperti ini bisa kalian lihat ya dan untuk mountnya seperti ini dan bentuknya tuh kecil seperti ini kotak dan untuk baterai 1200D seperti ini ya dan untuk mountnya seperti ini belakangnya juga seperti ini jadi kalian hati-hati kalau mau beli baterai caranya biar kalian bisa lihat itu dia ori atau enggak kalau yang enggak ori itu dia enggak ada tulisannya canon hmm. atau bukan atau enggak ada tulisan brandnya canon gitu jadi beda banget kemudian kita lanjut yang ke canon untuk 600D atau 700D dia warnanya putih kemudian dia ada um, mount yang condong seperti ini, condong ke depan yang timbul warnanya seperti ini bentuknya seperti ini ya ini kodenya LPE8 jadi kodenya ini LPE8 ini bisa dipakai di kamera Canon 600D, 700D kemudian Canon 800D juga bisa, Canon 550D juga bisa atau Canon EOS X X5 juga bisa. Kemudian lanjut kita ke baterai selanjutnya. Di sini ada baterai untuk 1000D. Baterainya itu hampir sama bentuknya seperti baterai Canon 600D atau LPH 8. Kalau ini baterai lpl 5 Warnanya itu agak sedikit gelap. Warnanya itu abu-abu. Kemudian bentuk ininya beda juga kalian bisa bedain ya dan ini lebih kecil kalau ini lebih besar untuk monnya di sini kalian bisa lihat ini dia agak tengah juga agak agak kecil kalau ini dia agak lebar sampai hampir ke pinggir dan panjang lebih panjang ini dan untuk ukuran besarnya hampir sama lebarnya kalau panjangnya beda seperti ini ya bedanya kalau ini bisa dipakai di um, bat kamera merah 1000D Oke okay, untuk Canon udah selesai kita lanjut ke baterai Nikon di sini ada baterai Nikon D5200 atau D3200 tapi ada juga tipe yang lain yang bisa dipakai baterai ini juga Nomor kodenya ENEL14. Dan bisa pakai baterai ini sesuai dengan untuk slot baterai kalian ENEL14. Dan di sini ada baterai Nikon D90 dengan kode ENEL3E. Bentuknya hampir sama seperti ini cuman bedanya dia di sini agak timbul ke depan. Kalau ini dia rata dari depan sama belakang itu rata. Kalau ini dia agak timbul ke depan untuk momennya tapi untuk dari segi lengkungannya dia sama dan warnanya juga beda kalau yang DC-90 ini warnanya abu-abu kalau yang ini itu warnanya hitam dan baterai yang hitam ini baterai yang hitam ini dipakai untuk Nikon D600 atau Nikon di berapa ya? pokoknya Nikon D600 itu bisa dipakai berapa-apa -berapa dengan kode en 15 oke teman-teman jadi sekian dari video kali ini semoga bisa membantu kalian dan terima kasih buat yang sudah menonton dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video Indonesia Kamera terbaru dan buat kalian yang mau mengajukan pertanyaan bisa banget langsung aja komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk membagikan ke teman kalian jika bermanfaat saya Aisyah pamit undur diri salam sahabat fotografi videografi Indonesia Salam, saudara.